kita lihat aja keunggang pertama, ini luar biasa Pak ya Untuk tempat acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar sudah tertata sangat rapi Dan tentunya ini acara lamaran seperti acara pernikahan Pak Sahabat ya Super mewah, luar biasa semakin bangga Mudah-mudahan acara hari ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kita makin gak sabar, para sahabat ya. Tentunya sebentar lagi, tinggal beberapa jam lagi, kita akan bersama-sama menantikan, menyaksikan, tentunya acara sakral takdir cinta Leslar, Pak sahabat ya. Tentunya Rizky Bilar akan menyatakan keseriusannya langsung kepada Dedek Les di kejurah hari ini. Masya Allah, merinding, bersahabat ya. Makin deg-degan, tentunya kita. Akan menyaksikan bersama-sama hari bahagia Lesti dan Rizky Pilar Untuk selanjutnya persahabat ini juga ada info spesial banget dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun pribadinya Guru Harsiwi lagi-lagi menginfokan ada info penting buat kita Untuk tentunya acara lamaran Lesti dan Rizky Pilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Disitu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan pasangan kesayangan Leslar, Lesti Gejora dan Rizky Bilar Yang akan melangsungkan lamaran sore ini diberikan kelancaran dari awal acara sampai selesai acara Kasihan tuh kakak Bilar udah deg-degan, hehehe Sampai bertemu di pesta lamaran Leslar, pukul 15 waktu Indonesia Barat Lanjut, restu keluarga Leslar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live eksklusif di Indosiar dan video.com Itulah info yang sangat bahagia persahabat ya doa terbaik yang diberikan oleh Ibu Harsiwi Untuk pasangan Lesti dan Rizky Bilar yang akan tentunya melaksanakan acara prosesi lamaran hari ini Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali Tanggapan dan dibanjiri komentar Dari para fans Yakni ada komentar Dari akun DP Mengatakan Bismillah semoga lancar Ibu hadir gak tuh Ditanya ya pastinya Ibu Harswi hadir Dalam acara lamaran kali ini Pak Sahabat ya. Tentunya -tentu tunggu saja kejutan Dari keluarga Leslar Untuk kita semua para fans Banyak yang gak sabar Banyak yang gak tidur semalam Untuk menantikan punya acara kebahagiaan yang akan dilaksanakan hari ini, para sahabat ya doakan yang terbaik, mudah-mudahan dilancarkan semuanya dari awal acara hingga tentunya penutupan acara para sahabat, ya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan ya wow tentunya cogan-cogan sudah pada siap untuk mengawal Rizky Bilar, pesawat ya, tentunya ini adalah groomsmen yang dipilih. Pesawat ya, untuk mendampingi calon mempelai pria, yakni Rizky Bilar. Ini luar biasa, pesawat ya sudah berkumpul di Bandung dan siap untuk memberikan kebahagiaan. Kejutan bahagia tentunya hari ini untuk semua Farah fans. Di situ ada Bang Haris, pesawat ya, ada Vero juga, luar biasa tentunya. Artis-artis papan atas dan artis-artis ganteng yang akan siap untuk mengawal Rizky Bilar. Postingan tersebutlah diripost kembali oleh akun Instagram Leslar Lovatix. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Widi. Semua groomsmen yang gagah-gagah dan tangfandah pada kumpul guys. Siap untuk mendampingi calon manten. Semoga kalian semua mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan dan cepat nyusul si bontot. Amin. Bismillah, persahabat, ya doakan untuk acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar hari ini. Dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Salah satunya di sini ada komentar dari akun ruli54 di situ mengatakan cuci mata banget ini mah ya Allah. Diliatin terus ntar takut ada yang marah. Aduh luar biasa menurut sahabat ya. Doa dukungan dari semua pihak untuk acara OST dan Rizky Pilar. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan. Ini adalah hantaran dalam acara lamaran Lesti Bilar hari ini. Luar biasa, para sahabat ya makin berasa nggak sabar, tentunya untuk langsung melihat Rizky Bilar, tentunya mengungkapkan rasa isi hati keseriusan untuk menikahi Lesti Kejora. Doakan terbaik, mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Berikutnya juga kita lihat di sahabat, ya, ada sebuah kabar bahagia. Alhamdulillah untuk di Twitter, mas sahabat, ya. Ini ada takdir cinta Leslar masuk di deretan trending. Luar biasa, kita harus gembur. Ini adalah kado dari kita semua, Farah fans, untuk acara Leslar hari ini. Mudah-mudahan bisa trending nomor satu Amin, ya robbal alamin. Kita ramaikan dengan hashtag tagdet cinta leslat itu terpasang ya naikkan peringkatnya tentunya harus booming dan bisa trending nomor satu dukungan kita kekompakan kita luar biasa mudah-mudahan bisa tentunya selalu mensupport buat Lesti dan Rizki Bilar dan selanjutnya persahabat undangan terbaru dari Bang Bengsi Kumbang Prasahabat yang kita lihat tentunya keluarga besar dari Rizki Bilar sedang briefing nih dipimpin oleh Om Izhar ya Aduh. Luar biasa memang semakin gak sabar tentunya Untuk melihat kebahagiaan yang akan diberikan oleh kedua keluarga Antara keluarga Lesti dan Rizky Bilar hari ini Mudah-mudahan tentunya dilancarkan urusan Dan tentunya dilancarkan acara hari ini Sabat, ya. Doakan yang terbaik Mudah-mudahan kita selalu memberikan doa yang tentunya terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar dan mudah-mudahan para sahabat, ya, kita tentunya mendapatkan kejutan yang paling bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.